Halo internet apa kabar? Jadi, kemarin teman-teman saya bikin buku antologi, atau ada yang bilang juga buku bunga rampai? Ya biasanya, nah, mereka minta saya untuk bantuin bikin desain covernya. Ya, dengan rendah hati, saya bilang bisa diatur. Wanitiro, selamat datang di... Please judge this cover design. Judul bukunya itu adalah Analekta Kehidupan dan Alam Pikir Orang Melayu di Rantau Kuantan Singingi. Tema tulisan yang ada di dalamnya itu sendiri misalnya ada filsafat hidup orang Melayu di Kuantan Singingi, identitas surau sebagai tempat ibadah orang Melayu di Kuantan Singingi, ada randai juga. Ada ngebahas soal Ada pernikahan orang Melayu di Kuantan Singingi juga Nah sedangkan untuk brief desainnya sendiri Mereka minta visual yang menggambarkan Budaya orang Melayu di Kuantan Singingi secara umum Dan ya berdasarkan data-data ini Saya mulai coba bikin sketsa desainnya sini saya mulai dari layout judulnya sih ya mungkin teman-teman desainer lain punya pendekatan yang berbeda tapi menurut saya itu tergantung teknik dan spesifikasi projectnya aja sih saya mulai dari layout layout judul di sini karena nantinya saya mau nambahin motif-motif tradisional melayu gitu motif-motif ini tuh biasanya bisa kita jumpai kalau kita perhatikan motif yang menghiasi jalur-jalur yang ada di Kabupaten Kuantan ini nah habis itu saya juga mikir kayaknya bagus juga kalau saya masukkan beberapa elemen dari tradisi atau budaya di kuansing juga pilih beberapa gitu nah akhirnya elemen yang saya pilih itu jadinya ada surau, pacu jalur, sama doang padang namanya ada tiga. Nah surau yang saya pakai jadi referensi surounya yang ini. Untuk pacu jalur saya pakai tugu jalur aja. Karena kalau dipakai gambar jalurnya yang utuh itu yang lagi ada orangnya agak kurang cocok aja sama konsep yang terbayang di kepala sama untuk doa padang, saya punya ide kayak gini awalnya, akhirnya saya ubah sih jadi kayak gini karena rasanya kurang sedap aja yang pertama tadi kurang apa ya? kurang menggigit gitu langsung aja sketch saja jadinya itu kayak gini Anyway, setelah di tracing itu hasilnya jadi kayak gini. Ya. Oke. Okay. Ini dia tahap coloring. Jadi di sini untuk di bagian cover depan saya huskan memakai komposisi warna 60, 30, dan 10% dimana 60% itu adalah warna hijau ini dia, hex code-nya, dan 30% adalah warna kuning, atau orange, atau ya, apapun itu dan 10% nya adalah warna beige, beige ini, putih Nah, di bagian belakang itu warna putihnya itu yang jadi 30% dan warna kuningnya jadi accent color. Bagian ini saya kosongin jadinya karena teksnya saya layout terakhir di Adobe InDesign. Dan di bawah sini adalah bagian untuk uh, barcode ISBN-nya sebelah sini logo si penerbitnya. Dan ya itu aja sih paling. Kenapa warna ini dipilih? Ya karena menurut saya ini komposisi warna yang paling bisa merepresentasikan konsep di awal tadi. Jadinya saya putuskan untuk pakai warna ini aja. Dan inilah dia desain cover jadinya silakan di judge ya <laughs> Oke okay. Mungkin itu dulu untuk Cerita Proses desain cover Untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Semoga Dan buat kalian yang nonton Thank you Have a nice day Bye bye